Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini ya. Awir official. Jangan lupa di klik tombol subscribe, like, dan komen serta share-nya terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Semoga dapat bermanfaat memberikan informasi mengenai dunia, dunia otomotif yang saya berikan. Alhamdulillah kami ready satu unit HD125PS ya teman-teman. Kol Diesel Turbo intercooler. Ini tahun 2012 Mobil yang ditunggu-tunggu Para subscriber yang berada di luar sana ya Ini buka harganya 265 juta Nego di tempat Atau bisa dikasih DP di atas 100 Kami bantu Next, kali ini proses pengecatan yang dilakukan oleh Tim atau mekanik dari segala motornya Bersama kandak kita bagian sasis uh, sedikit kita poles untuk melakukan proses pengecatan cat ber, berwarna hitam khususnya pokoknya mesinnya masih orisinil semuanya masih bawaan asli ya proses pengecatan aja itu dilakukan uh, pembersihan bagian sasis khususnya di sini bannya udah baru ya teman-teman kita lakukan pergantian ban baru yang berminat di luar sana bagi teman-teman atau rekan-rekan atau bagi bosku silakan untuk dipinang ya. Kontak pesan ke nomor 0813 Nanti baknya kita akan lakukan proses pemasangan ya. Karena baknya udah ready. Tinggal kita lakukan proses pemasangannya aja nanti ya. Next. Terima ready nantinya. Bannya masih baru udah kita lakukan pergantian ban ya satu dua tiga empat uh, bagian gardanya aman ya oke okay. Mbaknya lagi proses pembuatan ini kita spill dulu pengerjaan hari ini Menantauan atau teman-teman yang berada di luar sana minat silahkan saja untuk di uh, japri aja dulu ini proses pembersihannya teman-teman bagian interior dalamnya seperti ini, plafon warna merah campur hitam ya kursi. Bagi yang berminat silahkan untuk dipanjar atau silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Kali ini kita hanya uh, review sedikit karena kemarin ada HD 125 PS tahun 2018 juga kalau nggak salah saya itu terjual Rp 380 juta dibayar cash oleh nasabah kita dari Bukit Tinggi nah kali ini ada unit baru masuk atau datang makanya diberitahukan kepada para subscriber yang mencari mobil kantor 125 PS khususnya tahun 2012 ya. ini tahun 2012 kami ready ini cuma dilakukan proses pengecatan pembersihan nanti setelah ready semuanya kita buatkan video kita upload kembali lagi. Terus pengecatan. Antar 125 PS. Bagian kepala atau kabinnya masih orisinil karena cuma dilakukan proses pengecatan ataupun pembersihannya aja bagian bumper masih disini nanti kita akan review selengkap mungkin 125 PS tahun 2012 tenaganya ini sangat luar biasa sekali ya kita spill dulu bagian ban Baru sasis aman masih bersih Karena kita akan melakukan pengecatannya aja Lanjut ban di bagian depan udah layak kita pakai mesinnya masih orisinil ya Masih bawaan asli Nih Masih terlihat bersih Next kita lihat juga Bagian Kemarin juga ada ADL 136 PS yang masuk tapi harganya belum ditentukan nanti kita kasih tahu informasinya seperti mobil uh, Dina ya karena warnanya kemerahan. nanti kita redikan dulu setelah itu kita lakukan review nih mobil 136 PS HDL ya lanjut kita review bagian mesinnya nih masih bersih teman-teman Bagian kepala atau kabin masih bersih. Next, kita lihat dari jarak jauh. Nah, tahun 2012. Bagi yang berminat, silakan untuk ditinggalkan pesan di kolom komentar ya. Ini cuma dilakukan proses pembersihan ya, atau pengecatan. Kemarin kita ada juga unit yang baru datang, kalau nggak salah tiga unit, bagian pojok ujung atas, ujung sana, ada tim dari, tuh, ada beberapa unit kita lakukan, nanti kita review setelah dilakukan proses pemasangan bagian bannya nanti. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Bagi yang berminat silakan saja tinggalkan pesan di kolom komentar atau cek saja langsung ke nomor saya 081374656554. Terima kasih, see you next time.